Jika pergerakan oil bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 69,02-69,52 sampai 69 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga oil kembali bergerak bearish ke bawah menuju level 67.60 Sebaliknya waspadai jika harga oil terus bergerak ke atas dan menembus level 69,